Halo, sekarang kita mau buka helm baru Namanya helm MDS Harganya 200 ribuan Kenapa? Aja. Kenapa sih? udah kater di situ, karena pengambilnya sulit. <tuk> Haha. Hmm. Kita ada bersama-sama bagaimana bentuk helm seharga dua ratus jangan Kaget. Wow, dapat covernya. bukan cover namanya apa nih? dapat sarungnya lebih bagus lumayan tebel nih sarungnya oke okay. wow keren bukan MS wah dapat stiker belinya di ini. nama tipenya MDS Victory. Lihat, lihat. Seksek, maaf. pakai ya. Wow. Wah. Wow. Enak nih pas nih tadi mau beli yang L cuma udah nyoba kayaknya terlalu pas jadi nggak nggak nggak menekan pipi jadi takutnya longgar jadilah beli jadi yang ukuran lebih kecil M ini pas banget cuma tuh rasanya jadi tuh kayak rasanya tuh kayak sempit gitu karena kacanya tuh nggak sampai sini jadi kayak cuma segini doang tuh itu sih kalau dari helm gue sebelumnya tuh masih berasa lebar helm yang ini itu kayak Cuma dikit doang gitu, kacangnya oh. worth it menurutku sih. Ini oh, ini udah buat filternya karena ini. Tahu filter buat ngomong, filter buat apa? Kayak yang di magic jar tuh. <laughs> di belakang magic tuh. Oke, jadi di halaman MDS ini ada beberapa ventilasinya juga. Yang pertama tuh ada di sini. Cuma ini nggak tahu kenapa arahnya ke atas. Kalau hujan kan pasti air masuk ya. Tapi ya gitulah. Mungkin buat ngomong biar suaranya jelas. Terus di sini juga ada ventilasinya juga. Terus, kita keliat kacanya yuk Eh, keliat kaca, keliat stikurnya Terus, di belakang dia juga ada ventilasinya Finishingnya sih, ini agak ada yang kasar-kasar dikit ya Kurang rapi di finishing sih Terus, dalamnya juga Ini bisa dibuka Sponnya kita buka Tuh, jadi bukan ini gitu. kayak gini. Ya, sepadan lah sama harganya, tau kan? Maksudnya? Gitu. Saya jawab bisa dicuci, ini dalam detailnya kalau mau lihat. Nih, terang gak? Terang ya okay. Oke, okay, kita kesana lagi. mana terima oke, Saya suka modelnya. Buat Hello pemula lah, Nggak usah mahal. Oke, okay. thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.